Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya tutorial uh, cara penyelesaian masalah ya Pada kode ya ini uh, tentang gambar Jadi gambar ini uh, saya ini pakai shortcut orang ya uh, Pakai shortcut yang udah jadi uh, Kemudian saya disini pengen upload gambar sih Coba pengen Uh, coba sih saya ingin ganti-ganti nih kan. Uh, ketika saya save, nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Uh, file not found uh, atau readtable. Nah ini uh, ada juga yang seperti ini ya. Ini saya contohkan terlebih dahulu ya. Nah jadi ketika saya mau mengupload gambar, ini seperti ini. Nih. Unable to save image. Please make sure image file directory and writable. Nah di sini ini perintahnya sudah jelas ya. E, harus kita pahami teman-teman. Ini di dikodekan 4, khususnya. E, di sini kita terasit bahasa Indonesia ya. Kalau kita kan orang Indonesia nih e, tidak dapat menyimpan gambar pastikan direktori gambar dan file dapat ditulis. Nah jadi kalau di Windows saya menggunakan Windows ya ini. Kita ini patchnya tidak sesuai ya, jadi patchnya tidak sesuai dan kita harus menyesuaikan patchnya atau letak posisi gambar tersebut. Jadi seperti ini. Ini letaknya kan di asset upload image. Nah, asset upload image ini kalau kita cek file di Windowsnya di sini ya, HPP, eh, ini adanya di sini nih, asset nih. File asset ini ya, nah di sini nih kita cek. Nah, seperti ini, ini yang kita upload tadi ya. E, jadi, ini e, tidak override -right table atau ini perlu hak aksesnya dibuka dulu ya, kulitnya. Tapi di sini kita akan nggak akan lewat situ ya. Di apa namanya, codec netrum ini e, sudah disediakan tempat untuk menyimpan gambarnya, namanya ولد -right Able. Nah, di ini kita bisa buka. Di sini ada asetnya, kemudian eh, di sini ada uploadnya. Nah, kita nggak perlu ya, nggak perlu untuk membuat lagi. Jadi kita letakkan aja file asetnya di sini, kemudian sama file uploadnya di sini. Biasanya ada juga yang di public. Nah, di sini, sini ya. Uh, tapi saya akan menggunakan yang di sini. Jadi kita nanti naruh asetnya bukan lagi di public sini tapi kita di editable ini yang bisa ditulis ya. Jadi kita arahkan ke sini ya, ke sini ke posisi image ini ya. Jadi kita akan coba dulu eh uh, di sini editable Rate. ya, enggak pakai berita ya. Nah. Kita akan coba seperti ini ya. Kita tadi udah error sudah error nah kita arahkan nih eh ininya fungsi fungsi logo ya ini kita ini udah kita error nih nah kita ini akan ngupload mencoba untuk mengupload logo baru nih logonya kita coba pakai logo yang ada tulisannya ya ini eh saya pakai logo yang ini aja lah yang gede ya kemudian kita save nah ini ini uh, perlu ya uh, Masih salah ya ini Kenapa masih salah coba kita cek sih Ada yang salah nggak sih Readable Nah tulisannya salah nih ya Readable Nah seperti ini Jadi sangat mudah ya Jadi diarahkan aja Karena di kode kena terempat Sudah ditempatkan uh, sendiri, sendiri ya Letak-letaknya untuk penempatan gambar Dan aset Oke okay, kita coba lagi uh, Kita coba lagi sekali lagi ya ini kita pakai tadi yang ini ya, kemudian kita simpan. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini berhasil. Kita bisa cek gambarnya ada di sini nih. Nah, ini atau kita mau coba lagi nih yang belum ada gambarnya. Misalkan, uh, uh, ini udah ada semua ya. Ini udah ada. Coba kita yang belum ada ya gambarnya. Hmm, kita coba lewat Google ini. Kita choose file, kemudian nah ini gambar ini ya, atau kita oh gambar handphone ini dua nih, ini handphone 2 sepertinya belum ada nih ya, gambar handphone 2 di sini belum ada. Kita akan coba tampilkan di sini, e, kita simpan. Nah berhasil. Nah ini udah berhasil, kita coba cek e, di sini udah masuk belum. E, ternyata gambarnya kita perlu ini ya. Uh, keluarin dulu masuk lagi nah ini udah masuk ya gambarnya sudah masuk nih oke okay? nah itu cara tadi cara mengatasi masalah table jadi di CoreInjector ini sudah disediakan yang 4 yang terbaru ya CoreInjector 4 itu sudah disediakan di sini kita sudah uh, disediakan file asetnya. Di sini kita juga nggak bisa buat file baru lagi. Kita kalau buat padnya kita salah, nanti kita akan buat pet baru di sini. Nah dan tepatnya nanti nggak terbaca, sayang bener. Nah jadi uh, di sini ada namanya Folder Readable ini. Nah Readable ini kita dapat menulis di sini. Kita diizinkan untuk uh, mengakses gambar-gambar uh, yang filenya bentuknya public, kemudian aset-aset yang mau kita gunakan di sini ya? Nah, tapi kalau penggunaan aset masih bisa diletakkan di sini ya. Untuk aset, untuk aset, nah, kalau untuk gambar kita letakannya di sini. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.